Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini Di video ini kita akan bahas tentang ramalan Aquarius di bulan Maret tahun 2021 Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya agar kan? tidak ketinggalan video ramalan berikutnya Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak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 untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karier pekerjaan seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021.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 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Aquarius di bulan Maret tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Aquarius adalah 2 Swords ataupun dua pedang. Secara umum, 2 Swords itu diartikan. Dua pilihan tentukan pilihan untuk melepaskan keraguan. Namun, di sini kesehatannya akan berdampak negatif, yang dimana di sini pilihan itu sangatlah susah, ataupun menjadi beban pikiran kepada diri seorang Aquarius sendiri. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius mendapatkan dua pilihan di dalam kehidupan yang pertama: pilihan di dalam pekerjaan karir, dan diri yang kedua adalah pilihan di dalam kategori asmara yang membuat diri seorang Aquarius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 yang membuat seorang orang tua, sahabat ataupun rekan seorang Aquarius memberikan masukan kepada seorang Aquarius untuk menentukan pilihan tersebut dan nah, untuk kartu kesimpulannya adalah DEAT secara umum death itu diartikan perubahan transformasi ataupun perubahan yang dilakukan serta sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan dan jika kartu death kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aquarius di sini menggambarkan Pilihan di dalam kehidupan seorang Aquarius sangatlah mempengaruhi kesehatannya dan mempengaruhi kehidupan hingga menjadi beban pikiran kepada seorang Aquarius. Yang dimana di sini seorang Aquarius akan mendapatkan masukan dorongan dari orang sekitar sahabat ataupun orang tua Aquarius sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah 8 of Pentacle ataupun 8 poin. Secara umum, 8 of Pentacle itu diartikan mulai menghargai hidup, karena hidup, butuh proses, dan hidup butuh perjuangan dan di sini menggambarkan kepada keuangan seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa apa namun di sini disarankan kepada seorang Aquarius untuk tidak fokus melihat hasil dari kerjanya di sini disarankan kepada seorang Aquarius baiknya tekuni jalani dulu pekerjaannya dan di suatu saat kamu akan menikmati hasilnya tanpa kamu duga dan tanpa Aquarius sadari dan disini juga digambarkan bahwasannya seorang Aquarius baiknya fokus disiplin bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius baiknya fokus untuk menjalani pekerjaan disiplin bertanggung jawab yang dimana di sini berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya dan di sini juga seorang Aquarius akan mendapatkan support dan dukungan dari seorang pasangan Aquarius ataupun dari saudara Aquarius sendiri. Dan jika kartu date kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini, menggambarkan perubahan kehidupan keuangan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021. Apabila seorang Aquarius fokus di dalam bekerja disiplin serta bertanggung jawab di dalam bekerja yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport seorang Aquarius untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan nah, untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah... Nine of one ataupun 9 tongkat. Secara umum 9 of one itu diartikan memulai dengan cara ataupun memulai hidup dengan cara sendiri, memulai pekerjaan dengan ide sendiri. Dan di sini disarankan kepada seorang Aquarius mulailah belajar dari orang lain. Dan di sini juga digambatkan bahwasanya untuk pekerjaan seorang Aquarius, di bulan Maret tahun 2021, seorang Aquarius di sini mendapatkan pilihan yang dimana di sini seorang Aquarius. Ingin memulai karya, ingin memulai pekerjaan, ingin memulai usaha dengan ide dan caranya sendiri tanpa bergantung orang lain. Namun di sini seorang Aquarius melihat sisi pekerjaan orang lain, yang dimana berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang mendongkrak finansialnya lebih bagus lagi, serta disinilah timbul kesehatan seorang Aquarius akan menurun, yang dimana di sini seorang Aquarius akan mendapatkan pilihan di dalam kategori karya dan pekerjaan namun disini disarankan kepada seorang Aquarius baiknya fokus di dalam diri sendiri fokus di dalam usaha sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan, karir, dan kehidupan dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang Aquarius baiknya fokus bekerja dengan ide sendiri, dengan usaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini mulailah belajar dari orang lain yang bekerja secara disiplin. Yang dimana di sini tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak serta di sini seorang Aquarius akan mendapatkan doa dan dukungan dari keluarga serta anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan transformasi perubahan di dalam karir pekerjaan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius apabila seorang Aquarius melakukan. Ide usaha dengan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Namun, di sini seorang Aquarius disarankan untuk belajar dari kefokusan orang lain agar mendapat positif kepada kehidupan yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak dan membahagiakan keluarga Aquarius sendiri. Tentu, kartu hubungan dan adalah dua pentakel ataupun dua poin. Secara umum, dua pentakel itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Jadi di sini digambarkan kepada seorang Aquarius yang sedang single. Di sini seorang Aquarius yang single akan menemukan hujan hati, tambatan hati di bulan Maret tahun 2021, yang dimana mana di sini akan memiliki komitmen untuk menjalin hubungan asmara yang bahagia serta menjalin hubungan asmara ke jenjang yang lebih serius. Dan apabila kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Aquarius yang berpasangan akan berkomitmen dengan seorang pasangan sendiri untuk bersama-sama saling mendukung saling mensupport di dalam menjalani kehidupan yang tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara mereka dan untuk support energinya adalah kenaik of Pentagal. secara umumnya kenaik of Pentagal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambarkan seorang Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen di bulan Maret tahun 2021 untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana disini seorang sahabat akan selalu mendukung seorang Aquarius sendiri dan jika kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan memiliki komitmen bersama pasangan Aquarius yang dimana sini seorang pasangan akan selalu memberikan respon yang positif kepada tindakan Aquarius untuk memiliki komitmen mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan perubahan di dalam kategori hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021 dengan memiliki komitmen bersama seorang pasangan dan mendapatkan keharmonisan hubungan asmara dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 2, 28, 89, 92, dan 20. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Aquarius di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi Ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.